Jumpa lagi dengan kami televisi NTC Bagi yang belum subscribe, like, ditunggu ya Sekarang kita berada di industri perkapalan Para pembuat kapal ini spesifik untuk membuat kapal cepat alias speedboat Kalian penasaran dengan cara membuatnya? Yuk kita interview bagaimana cara pembuatan kapal cepat atau dikenal dengan nama speedboat, check it out.